Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. selamat malam Kembali lagi di TV akan memberikan informasi terbaru Kabar baik dan pastinya vitamin bahagia dari idola kesayangan kita Lesti Kejora dan Rizky Vilar Sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya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 Begitu banyak di luar sana orang-orang yang tulus mencintai idola kesayangan Dan tentunya para fans juga memang luar biasa persahabatnya ya Semakin kompak, semakin solid satu Satunya contoh yang diunggah oleh akun official di Collection Ini adalah salah satu fans persahabatnya ya yang membelikan Tentunya tiket untuk tanggal 19 November nanti Spesial untuk menyaksikan penampilan Leslie Kejora di konser musik TKMTG Ada sebuah kalimat yang diposting oleh Official Audio of Collection Terima kasih banyak orang baik Ini ada nama akunnya BU123Karsono6 Beliau memberikan sebagian rezekinya untuk beli tiket tanggal 19 November untuk satu orang Anggota Les Love yang belum beli tiket nonton Semoga niat baik kakak menjadi berkah dan rezekinya ngalir terus Amin ya Allah, Ya Alamin, Masya Allah Kita semakin kagum dan bangga bahwa Leslar, Lesty Lovers, Masya Allah luar biasa Semakin kompak dan semakin solid mudah-mudahan ya Rezekinya selalu lancar dan semoga kita semuanya selalu bahagia, amin Kemudian persahabat disimak juga Ini adalah salah satu contoh juga bahwa Les Lovers ini luar biasa Salah satunya tentunya digerakkan oleh L2W Banyak sekali persahabat ya program-program kebaikan Dari fans Les yang membantu sesama yang membutuhkan kita lihat perselabat ya pembangunan masjid Dan tentunya lesson lovers juga bantu masyarakat terdampak banjir luar biasa Mudah-mudahan idola kesayangan kita Tentunya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan Dan mampu juga memberikan dukungan untuk fans yang selalu kompak dan solid Mendukung mereka berdua Dan berikutnya juga persahabat malam hari ini kita mendapatkan asupan sedukan vitamin bahagia Allah postingan dari Rudy Salim Yang mengunggah tentunya momen video call Bareng Rizky pilar ada Abang El juga Ternyata malam hari ini persahabat Bapak Billar, Bunda Lesti dan Abang Fatih Itu lagi makan malam di Gangs. Wow! luar biasa, semoga persahabat ya hubungan Rudy Salim dan Lesar juga semakin baik dan bisnisnya pun semakin lancar, amin momen ini pun unggah kembali oleh aku Rosan Skoles24lar, ada kalimat caption juga yang dituliskan gak apa-apalah, gelap juga yang penting ada vitamin, biar gak lemes-lemes amat nih badan Alhamdulillah mereka sehat-sehat ya, alhamdulillah banget ya. Kita mendapatkan asupan vitamin yang melihat mereka, tentunya sehat-sehat. Kita selalu mendukung, selalu mensupport, selalu, tentunya menjadi fans yang baik untuk Lesti dan Rizky Wilar.